you <laughs> be sebagai kali sepatu juga meninggisikan Thank okay. you. Jadi guru memberikan card kepada setiap kelompok Setiap kelompok berdiskusi untuk mencari pasangan jawaban dari medkar ya Selanjutnya mengasosiasi secara berkelompok peserta didik mencocokkan jawaban Yang tertulis di card dengan pertanyaan yang sudah tersedia Mengkomunikasikan Jadi secara berkelompok peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas Peserta didik menanggapi hasil diskusi kelompok penyaji. Jadi yang tadi ya, pada saat kita. ありがとうございました